Rahmi Ailovia Alindi Di hari yang berbahagia ini Aku tak ada di sampingmu Padahal Aku ingin sekali menikmati hari ini bersamamu Begitu juga hari-hari lainnya tapi gerak tak mengiyakan inginku Selamat ulang tahun sayang Semoga di hari ulang tahunmu ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah rezeki lindungan serta keselamatan Aku sangat berterima kasih padamu karena membuatku lengkap aku menganggap diriku sebagai laki-laki paling beruntung yang pernah hidup di bumi ini karena aku memiliki perempuan paling menawan tetaplah menjadi super wife untukku dan tetaplah menjadi super mom untuk anak-anak kita Sekali lagi Selamat ulang tahun istriku I love you